Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 72, 73 Matematika volume 2, kelas 4 Baik, pertama kita akan bahas dan menjawab di halaman 72 Di soal 1 biru, ayo gunakan perkalian susun untuk mencari hasil perkalian berikut satu, dua, tiga, dan empat. Baik, langsung saja kita jawab untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama kita tulis di paling kiri di sini ada delapan dikali dengan 346 ratus Baik, kita kali. Kita kalikan saja langsung. 6 dikali empat adalah 24 Kita simpan dua. Yang kita tulis adalah Kemudian kita simpan 2 di sini Kemudian 6 kali 7 adalah 42 42 tambah 2 adalah 44 4 nya kita tulis di sini Kemudian untuk 4 nya kita simpan di sini Sekarang 6 kali 8 adalah 48 ditambah 4 menjadi 52 Maka kita tulis di sini 52 Baik karena di sini uh, terlalu besar ya Terlalu mepet kita hapus saja dulu 5244 ya hasilnya untuk yang pertama. Oke, okay. okay, kita terus di sini soal nomor 1 874 dikali dengan 346. Oke okay, kita buat tanda kali. 6 kali 4 24, 4 kita terus di sini kemudian kita naikkan 2 nya 6 kali 7 42 menjadi ditambah 2 menjadi 44. Untuk keempatnya kita taruh di sini menjadi 6 kali 8, 48 ditambah 4 menjadi 52. Berikutnya sekarang kita kalikan puluhannya. 4 dikali 4 adalah 16, maka kita taruh 6-nya di sini. Kemudian kita naikkan 1. Oke, di sini 1 ya. 4 kali 7 adalah 28, ditambah 1 menjadi 29. Kita tulis 9, kita naikkan 2. Oke. Naikkan 2 di sini. Kemudian 4 kali 8 adalah 32, 32 ditambah 2 menjadi 34. Berikutnya 3 dikali 4 adalah 12, maka 2 kita tulis di sini. Kemudian satunya kita simpan di sini. 3 kali 7, 21 tambah 1 menjadi 22, kita naikkan 2 nya, simpan ya 2 nya. Kemudian 3 dikali 8 adalah 24 ditambah 2 menjadi 26. Maka ini kita jumlahkan Di sini turun 4 4 tambah 6 adalah 10 0 kita tulis kemudian naik 1 1 tambah 2 adalah 3 3 tambah 9 adalah 12 12 tambah 2 menjadi 14 Maka 4 kita tulis Kita naikkan 1 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 2 menjadi 12, kita tulis 2, kita naikkan 1, kita simpan 1. 1 tambah 3, 4, 4 tambah adalah 10, maka 0 kita tulis di sini, 1 kita simpan menjadi, 1 tambah 2 menjadi 3. Maka hasilnya adalah 302, 404. Oke, kita tulis saja hasilnya di sini, menjadi 302, 404, ini cara bersusunnya ya. Berikutnya kita jawab soal nomor 2. 769 dikali 430. 0 kali 9 0, 0 kali 6 0, 0 kali 7 0. Berapapun angka yang dikalikan dengan 0 tetap hasilnya adalah 0. Berikutnya 3 kali 9 adalah 27, kita tulis 7 di sini, maka kita simpan 2. 3 dikali 6 adalah 18, ditambah 2 menjadi 20, kita tulis 0, kita simpan 2. 3 kali 7 21, tambah 2 menjadi 23. Berikutnya, 4 dikali 9 adalah 36. 6 kita tulis, kita naikkan 3 di sini ya. 4 dikali 6 menjadi 24 24 ditambah 3 menjadi 27 Kita simpan 2 4 kali 7 28 ditambah 2 menjadi 30 Nah sekarang kita jumlahkan Maka ketemu hasilnya menjadi Disini 0 Disini 7 00 Disini 6 di sini 10 kita tulis 0 kita simpan 1 serta tambah 2 3 3 tambah 0 menjadi 3 di sini juga 3 maka hasilnya adalah 330.670 Soal nomor 3 kita akan jawab soal nomor 3 351 dikali dengan 205 Oke kita kaliskan saja langsung 5 15 5 kali 5, 25, kita tulis 5, kita simpan 2. 5 x 3, 15. tambah 2, menjadi 17. 0 x 1, 0. 0 x 5, 0. 0 x 3, 0. 2 x 1, 2. Kita taruh 2 di sini. 2 x 5, 10, maka 10, 0 kita tulis, maka 1 kita simpan. 2 x 3, 6, menjadi 7. Ini kita jumlahkan. Di sini 5. 5 tambah 0 adalah 5, 7 tambah 0 7, tambah 2 menjadi 9, 1 tambah 0, tambah 0 menjadi 1, disini 7. Maka hasilnya adalah 71.955. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ada 400 nomor 4 ya. 460 dikali dengan 302. Oke, lanjut saja kita kalikan. 2 x kali 0, 0. 2 x 6, 12. Kita simpan 1. 2 x 4, 8. 8 1, 9. Kemudian 0 x 0, 0. 0 x 0 juga 0. 0 x 6, 0. 0 kali 4 adalah 0. Sekarang 3 dikali 6 adalah 18, maka kita terus 8 di sini. Kita simpan. Mohon maaf ya di sini ya. 3 kali 0 itu 0 ya, kita lupa ini. Oke. 3 kali 0. 0. 3 kali 6 18, kita terus 8, kita simpan 1. 3 kali 2 12, tambah 1 menjadi 13. Maka kita jumlahkan menjadi 0, 2, 9, 8, 3, 1. Menjadi 138.920. Oke, berikutnya baik kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5 sini kita akan kerjakan ini kita pakai warna hijau dulu yang pertama ya oke nomor 5 kita akan selesaikan nomor 5 dulu 1000 oke ini adalah pembagian maka kita tulis dulu oke 1000 900 76 kita bagi dengan 52 ke cara yang pertama 19 dibagi 52 tidak bisa maka kita ambil tiga angka 197 dibagi 52 kira-kira mendekati berapa mendekati 3 oke 3 dikali 52 itu berapa? 3 kali 2 adalah 6. Kita taruh 6-nya di bawah 7. Kemudian 3 kali 5, 5 adalah 15 menjadi 156. Sekarang kita kurangi saja langsung. 6, 7 dikurangi 6 adalah 1. 9 dikurangi 5 adalah 4. Kemudian 1 dikurangkan 1 adalah 0. Kita tidak usah tulis 0-nya. Sekarang berikutnya 41 dibagi 52 kan tidak bisa. Maka kita turunkan 6. Nah sekarang 416 dibagi 52 adalah 8. 8 52 hasilnya adalah 416. Maka 416 dikurangi 416 menjadi 0. Oke baik ya. Soal berikutnya soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Baik, soal nomor 6. 5000 216 kita bagi dengan 32. Baik. 52 dibagi 32 yaitu berapa? mendekati 1. Oke, kita tulis 1. 1 kali 32 adalah 32. Kita kurangi. 52 dikurangi 32 hasilnya adalah di sini 0, di sini menjadi 2, yaitu 20. Nah, sekarang apakah 20 bisa dibagi dengan 32? Tidak, bi, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, maka kita turunkan 1 yang di sini, yaitu 1. Nah, 201 dibagi 32 mendekati berapa? Yaitu mendekati 6. 6 32 berapa? 6 2, 12. Kita simpan 1. 6 3, 18. 1 menjadi 19. Menjadi 192. Nah, sekarang 201 dikurangi 92. Ini 11 kurangi 2 adalah 9. Di sini sisa 9. 9. -9 adalah 0 di sini kita 1 menjadi 1 maka di sini 9 apakah 9 bisa dibagi dengan 32 ternyata tidak bisa kita turunkan 6 nya lagi nah, di sini turun 6 nah sekarang 96 dibagi 32 berapa yaitu 3 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. menjadi 96 kita kurangi 6. 96 dikurangi 96 adalah 0 menjadi 136 hasilnya ya. Oke. Oke. biar lebih jelas ya di sini 38 kemudian di sini 163 ya bukan 36 ya. Oke, sekarang selanjutnya soal nomor 7. Di sini pembaginya adalah 48, yang dibagi adalah 1680. Kita sama dengan saja di sini ya enggak apa-apa. Baik, sekarang kita langsung saja bagi. 16 dibagi 48, apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Maka kita ambil 3 angka ya. Angka berikutnya yaitu 8 menjadi 168 dibagi dengan 48 yaitu mendekati 3. 3 kali 48 adalah berapa? 3 dikali 8 adalah 24, kita simpan 2 di sini. 3 kali, 2, 12. 3 kali 4, 12, tambah 2 menjadi 14, menjadi 144. Ini kita kurangi, 8 dikurangi 4, 4. 6 kurangi, 2 adalah, 6 kurangi 4 adalah 2. Berikutnya, 24 dibagi 48, tidak bisa. Maka di sini kita turunkan 0, 240 dibagi 48 adalah 5. 5 kali 8, 40. Oke, kita simpan 4. 5 kali 4, 20, tambah 4 menjadi 24. Maka di sini 240, 240 dikurangi 240 adalah 0. Maka hasilnya tetap 35 di sini, yaitu 35. Soal nomor 8. Kembaginya 28 yang dibagi adalah 2852. baik. Sekarang kita langsung saja bagi 28 dibagi 28 adalah 1 maka 1 kali 28 adalah 28. Kita kurangi 28 dikurangi 28 adalah berapa yaitu 0 Nah maka, Sebentar dulu. Maka di sini kan 0. Nah, 0 yang di sini kita naikkan adik-adik di sini ya menjadi 0 di sini. Nah, kalau begini misalkan 28 dibagi 28 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 28 adalah 28. Nah, ketika kita kurangnya hasilnya 0, maka 0 yang di sini kita naikkan ya 0. Sekarang berikutnya, berarti di sini 52 maka ah, 0 yang di sini tidak ada ya, jadinya karena kita sudah pindahkan. Nah sekarang 52 dibagi 28 yaitu mendekati 1 ya, mendekati 1, maka kita tulis 1, 1 kali 28 yaitu 28, 52 dikurangi 28 berapa. 12 dikurangi 84 di sisi 4 menjadi 24. Nah, 24 dibagi 8 kan tidak 28 kan tidak bisa nih, maka kita tambahkan koma di sini, di sini kita tambahkan 0. 240 dibagi 28 yaitu mendekati 8. Oke, sekarang 8 dikali 28 adalah berapa? 8 kali 8 adalah 64 kita terus kita simpan 6. 8 kali 2, 16, tambah 6, menjadi 22. Oke, di sini kita kurangi. Nah, di sini 10 kurangi 4, yaitu 6. Di sisi sisa 3, 36. 36 bagi 28, kan tidak. Mohon maaf, di sini bukan. Ya, di sini adalah 1. 10. Jadi di sini 1 ya, 1 ya, sisa 1. 16 28 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. 160 dibagi 28 yaitu mendekati 5. Oke, kita cukup sampai di sini saja ya. Oke. Menjadi 101,85. 101,85. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo, bulatkan bilangan berikut ke nilai tempat terdekat yang di dalam kurung. 92.861 nilai tempat ratusan. Nah, ini kita bulatkan ke nilai tempat ratusan. Nah, karena di sini kita diminta untuk mengubahnya menjadi nilai ratusan, ya. Nilai tempat ratusan, maka caranya adalah... Ini satu kita bulatkan ke sini maka di sini nol naiknya. Oke, yang pertama menjadi 900 9286 karena ini kalau kita bulatkan satu itu tetap menjadi kita tambahkan nol di sini. Berikutnya 6 kita bulatkan ke 8 menjadi nanti menjadi 929 Maka jadinya adalah 929. Berikutnya nomor 2 ini menjadi 57, karena di sini 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi, okay, menjadi 5.077. Soal nomor 3, kita diminta untuk membulatkan ke tempat 10 ribuan. Jadi nanti, nanti kita kuranginya sampai di sini menjadi 89.472 berikutnya yang ini nilai tempat 10 ribuan berarti menjadi 38.000 mohon maaf menjadi oh ya betul 38.000 ya, 740 oke seperti itu Masih di halaman 72, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan masalah berikut dan tentukan jawabannya. Dono membeli 6 kelereng yang masing-masing harganya Rp800.000. Dono membayar rp rupiah. Berapa rupiah yang dapat dikembalikan? Baik, pertama kan di sini Dono membeli, berarti kita tulis membeli. Membeli itu sama dengan 6 dikali dengan 800 rupiah. Oke, maka menjadi 4.800. Kemudian berikutnya, dia menerima kembalian. Berapa kembaliannya? Kembalian. Karena dia berbelanja uangnya adalah 10.000, maka 10.000 kita kurangi dengan jumlah bayarnya yaitu 4.800. 4.800 maka uang yang diterima untuk pengembaliannya menjadi 5200. Oke, Seperti itu. Berikutnya, yang keempat, ayo tentukan luas daerah berikut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas. Baik di sini, karena di sini adalah persegi panjang, maka caranya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar maka luas sama dengan P-nya adalah 5 dikali dengan 4 ya. Lebarnya adalah 4, maka luas sama dengan 5 dikali 4 adalah 20. Karena di sini satuannya kilometer, maka hasilnya adalah 20 km. Ini soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2 kita akan tulis dulu. Baik, untuk soal nomor 2 maka ditanyakan luas sama dengan sisi dikali sisi Karena ini merupakan segi empat ya Segi 4 itu cirinya sisinya panjang sisinya itu sama Oke 2 2 ya, di sini Dua dikali dua ya Di dua dikali dua Maka luas sama dengan dua kali dua adalah 4 Karena di sini satuannya kilometer maka 4 kilometer Berikutnya nomor 3. Nah nomor 3 di sini Ini ada bangun yang dua ya di sini ada dua bangun sebenarnya. Nah, di sininya di sini panjangnya adalah 6 km, maka di sini panjang seluruhnya karena kan di sini 10 km semuanya, sedangkan di sini 6 km, berarti sisanya di sini adalah 4 km. Oke. Kita hitung luas bangun yang pertama, katakan ini adalah bangun yang pertama, maka luas bangun pertama atau luas pertama sama dengan 4 dikali 4. 4 dikali 4 yaitu 16 km. Berikutnya, disini 6 dikali 7. Maka luas bangun 2 sama dengan 6 dikali 7. 6 kali 7 adalah 42. Satuannya adalah kilometer Maka disini adalah kilometer Maka sekarang luas 1 ditambah dengan luas bangunan 2 sama dengan, okay, sama dengan uh, 16 ditambah dengan 42 menjadi 858 mohon maaf bukan ya betul ya 58 km maka gitulah luasnya Soal yang kelima, di sini kita diminta untuk menghitung. Oke Kita hitung dengan cara bersun. 0,18 ditambah dengan 0,34. Oke Ini kita jumlahkan. 8 ditambah 4 adalah 12. Kita tulis 2. Kemudian kita simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3 menjadi 5. 0 tambah 0 menjadi 0. Menjadi 0,52. Berikutnya di sini ada 5,22 ditambah dengan 0, 0,08. Baik, kita jumlahkan saja langsung. 2 ditambah 8 adalah 10. Kita simpan 1. 1 tambah 2, 3 ditambah 0 menjadi tetap 3. Di sini kita tulis koma. 5 tambah 0 adalah 5. Maka hasilnya adalah 5,30. Soal nomor 3 disini 2,63 dikurangi 1,57. 3 dikurangi 7 tidak bisa. Maka kita ambilkan 1 dari 6 menjadi 13. 13 dikurangi 7 adalah berapa? Yaitu 6. Maka disini, 6. disini sisa 5. 5 dikurangi 5 adalah 0 disini koma, 2 kurangi 1, 1 menjadi 1,06 soal berikutnya, 8,5 kita kurangi dengan 4,65 nah ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini maka yang 8,5 dengan dikurangi dengan 4,65 ini sini kita tambahkan 0 saja langsung tidak apa-apa ya sama aja artinya maka di sini 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka di sini menjadi 10. 10 dikurangi 5 menjadi 5. Di sini sisa 4, 4 kurangi 6 kan tidak bisa, maka di sini 14. 14 kurangi 6 adalah 8. Di sini sisa 7, 7 kurangi 4 adalah 3. Jadi 3,85. Soal nomor 5 berikutnya, 2,8 kita kalikan dengan 7 ini kita kali 7 dikali 8 adalah 56 maka 6 kita tulis di sini mohon maaf di sini 6 ya kemudian di sini 5 nya kita naikkan kita, kita simpan 7 kali 2 adalah 14 tambah 5 menjadi 19 maka di sini karena ada satu angka di belakang koma, maka kita setempatkan satu angka di belakang koma. menjadi kita tulis di sini menjadi 19,6. Soal berikutnya, 0,06 kita kalikan dengan 15. 5 kali 6, 30 kita simpan 3. 5 kali 0, 0, 0 tambah 3 menjadi 3. 5 kali 0 adalah 0. Satu kali enam, enam, satu kali satu, satu kali nol, nol, satu kali nol, nol, maka di sini kita jumlahkan 0, 9, di sini nol kita tulis, di sini juga kita tetap tulis ya nolnya. Nah maka sekarang kita harus tempatkan dua angka di belakang koma, maka di sini ya kita tulis koma, Oke, 0,90, maka yang nol yang paling depan itu kita hapus. Menjadi 0,90. Baik, soal berikutnya. 1,34 dibagi 2. Baik, sekarang kita 1,34 dibagi dengan 2. Satu bagi dua kan tidak bisa, maka kalau kita satu bagi dua tidak bisa, kita ambil angka di belakang koma, maka kita tulis di sini 0 koma. Maka sekarang 13 dibagi dua, yaitu mendekati 6, 6 kali 2, 12, oke kita tulis 12, ini kita kurangi 13, kurangi 12 menjadi satu, satu bagi dua tidak bisa, kita turunkan 4. 14 bagi 2 menjadi 7. 7 kali 2, 14. Maka di sini kita kurangi menjadi 0. Menjadi 0,67. Soal berikutnya, 100, 1, 36, 6 ya 11,36 dibagi dengan 17. Maka sama dengan berapa. Mendekati berapa di sini? Karena kita ambil... 13 dibagi 17 itu tidak bisa, dan kita ambil angka yang ada di belakang koma, maka di sini kita terus 0 Nah, sekarang 136 dibagi 17 menjadi 8, 8 kali 17 menjadi 136, 136 dikurangi 136 menjadi 0. Oke Sekarang berikutnya 9 dibagi dengan 4 sembilan bagi empat, nah berapa kali empat mendekati sembilan yaitu dua, dua kali empat delapan, kita kurangi sembilan kurangi delapan satu, satu bagi empat kan tidak bisa, kita tambahkan nol di sini. Nah kalau kita tambahkan nol di sini, maka di sini kita tambahkan koma. sepuluh bagi empat mendekati dua juga, dua kali empat delapan, oke sepuluh bagi 3, dikurangi delapan yaitu dua, dua bagi empat tidak bisa kita tambahkan nol lagi, dua puluh dua empat menjadi 5. 5 kali 4 20, maka di sini 0, maka jadinya adalah 2,25. Baik, soal berikutnya. Ceketian. Ayo tuliskan simbol bilangan yang dimaksud. Bilangan yang merupakan jumlah dari 9 kelompok satuan, 4 kelompok 0,1-an dan 2 kelompok 0,001-an Oke, itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kita diminta di sini adalah Oke. Kemudian yang kedua yaitu Bilangan yang merupakan jumlah dari 10 kelompok 12,09 Yang nomor 3 Bilangan yang merupakan jumlah dari 25 kelompok dari 0,01-an Oke kita akan jawab ya, dari yang pertama dulu. Oke, yang pertama kita jawab, 9. Oke. Pertama, 9. Kemudian, 9 sudah kita tuliskan menjadi kelompok satuan. Kemudian, 4 itu menjadi kelompok 0,1-an. Berarti kita masukkan, sini menjadi, Oke, menjadi koma disini. Yang 4 itu menjadi 0,1an. Nah, disini menjadi 9,4. Kemudian 0,01 untuk 2-nya menjadi 0,001. Berarti kita tulis disini 0. Nah, maka jadinya seperti ini. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, itu jawabannya adalah di sini menjadi 12,09. 12,09. Tetap ya jadinya. Kemudian nomor 3. Bilangan yang merupakan jumlah dari 25 kelompok dari 0,01, yaitu apa 0,25. Seperti ini. Kita lanjut ke soal yang ketujuh atau soal nomor tujuh. Oke di sini, bagilah 60 kg beras menjadi 8 bagian yang sama berat dan letakkan setiap bagian dalam sebuah kotak. Baik pertama, ya langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan bagi dulu 60, ya 60 kita bagi dengan... 8. Nah, sekarang 60 dibagi 8 itu sama dengan berapa? 8 dikali 8 itu kan 64, berarti 7 dikali 8 adalah 56 Sebentar Jadi 7 ya, 7 kali 8 adalah 56 sekarang kita kurangi, 60 dikurangi 56, yaitu 4. Oke Sekarang 4 dibagi 8, bisa nggak? Tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Kalau di sini kita tambahkan 0, maka di sini kita tambahkan koma. 40 dibagi 8, yaitu 5. Nah, sekarang, maka berat setiap kota itu untuk berasnya ada 77,5. Berat... berat beras jadi 7,5 kemudian pertanyaan berikutnya jika setiap kotak kosong memiliki berat 0,5 kg tentukan berat kilogram berat kg beras uh, setiap kotak beserta beras di dalamnya baik berarti kita tulis saja langsung 7,5 ditambah dengan 0,5 yaitu menjadi 8. Oke, sudah cukup sampai di sini. Soal berikutnya. Nah, di sini di sebelah kiri ada sebuah grafik yang perlu kita jawab ya untuk pertanyaan soal nomor 1. Kita jawab soal nomor satu di sini. Kapan bayangan tersebut memiliki panjang terpendek? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada sentimeter. Sentimeter itu adalah panjangnya. Kemudian di sini aja 9 pagi, 10 pagi ini adalah jamnya. ya. Di sini ada jam. Baik, berikutnya sekarang untuk uh, bayangan terpendek itu ada pada jam 12. Kita tulis jam 12 untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Kapan terjadinya perubahan panjang bayangan yang paling besar. Kapannya itu? Kita lihat pada jam 3 ternyata di sini ya. Maka kita tulis jam 3 siang. Berikutnya nomor 3. Ayo selidiki. Oke, nomor 3A. Berapa panjang bayangan tongkat tersebut pada pukul 9.30? Oke, ini jam 10, maka di sini jam 10, ini jam 10, maka di sini 9.30, ya. Maka di sini 9.30. Nah, kalau pada pukul 9.30, maka kira-kira itu 9.30, maka di sini, ya, 9.30 ini adalah 85, maka kita tulis di sini 85 cm. Berikutnya yang B. Pada pukul berapa, tongkat tersebut memiliki panjang bayangan 60 cm. 60 cm ini kita lihat. Nah, maka di sini pada pukul 10.30. Pada pukul atau jam 10.30. Oke. Nah, nanti kita lanjut ke halaman 77.